illaahi ming syuri siang hari ini kita bisa bertemu via daring ya dengan jumlah 52 peserta mahasiswa ya. yang hadir dari berapa nih? dari saya mudah-mudahan teman-teman semua di sini mahasiswa fisik semester tiga dan dan sehat walafiat ya di tengah pandemik yang belum berakhir juga ya, eh, jadi sebenarnya eh, apa eh, seperti bapak pernah bilang ya ketika semester satu kalian apa ya bahwa suatu saat perkuliahan eh, itu cukup menonton di YouTube atau Ya, kayak gini daring ya rekaman uh, dan ini tentunya uh, apa me merubah semua pola-pola organisasi ya merubah bentuk organisasi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini uh, dan ini terjadi seluruh dunia gitu ya dan ketika nanti Zoom ini uh, ketika pandemi kita berakhir tetap pembelajaran daring itu enggak ada gitu ya. Nah jadi uh, apa ya ini berarti teman-teman harus lebih banyak mencari gitu ya. Uh, dosen bukan lagi uh, sebagai apa fasilitator saja, tapi memang uh, bisa mengarahkan diskusi kayak gitu ya. Jadi materi itu kalian bisa dapatkan di banyak internet ya. mau oh, itu slide nya, powerpoint, referensinya, artikel segala macam. Itu, kalian bisa dapatkan di internet dengan mudah saja. Dengan kemudahan itu, uh, membuat kita uh, istilahnya itu jadi ya, lalai, ya. Jadi, uh, buat kita malas ya, untuk mencari sesuatu karena saking mudahnya kita mencari sesuatu apapun di internet. Dan termasuk keilmuan dalam seperti ini, kuliah gitu ya. Jadi, kalian juga bisa dapat, misalnya, di kampus lain. Uh, misalnya kalau mereka merekam di YouTube, misalnya nih kalau pertemuan satu itu kan RPS nya jelas materi 1 sampai 5 sampai empat belas itu uh, materinya apa aja, gitu ya. Dan kurikulum ini kan sama ya dengan kampus seluruh Indonesia. Jadi misalnya nih di sini kalian semester tiga uh, manajemen organisasi nah, di Universitas juga sama, gitu ya. Mata kuliahnya juga manajemen organisasi jauh beda. Yang membedakan adalah bagaimana kalian, gitu ya, dengan iklim. Jadi sekarang sebanding ya, semuanya berbanding sebanding. Semua kampus Indonesia baik swasta maupun negeri sama, gitu ya, daring seperti ini di rumah masing-masing. Sehingga iklim uh, kampus uh, secara nyata, gitu ya, baik itu negeri maupun swasta sama aja. Karena kalian masing-masing di rumah. Tapi berbeda misalnya kalau Kalian itu datang langsung ya ke kampus. Nah, itu ada atmosfer yang berbeda antara kampus swasta dan negeri. Nah, maka dari itu, dan juga jangan-jangan merasa pesimis ya. Misalnya, kalian dari swasta, gitu ya, dari swasta, tapi kalian juga harus punya gaul, bergaul dengan mahasiswa yang negeri lainnya gitu ya. Jadi, jangan kau hanya punya teman di kampus unida saja. Tapi kalian juga harus punya teman di berbagai kampus lainnya, gitu ya. Yang negeri, misalnya seperti apa, itu mereka kan sama-sama makan nasi sama kita, sama-sama dapat kuota dari pemerintah, gitu ya, secara gratis untuk zoom nih. Nah, tapi kalian juga, e, bagaimana e, jangan sampai merasa, wah, saya kuliah di swasta, kualitasnya kurang, kita enggak dapatkan sesuatu, nah itu salah. Jadi, Kalian juga sebanding setara dengan yang di negeri, kayak gitu ya. Nah, hanya saja kalau memang di negeri, dalam atmosfernya itu tadi, gitu atmosfer dalam literasi, dalam akademisi, dalam organisasi, dalam berprestasi itu berbeda. Nah, untuk saat ini karena daring semua itu setara sebenarnya ya. Kalian bisa sebenarnya bisa menikmati kuliah yang ada di negeri, dari desain-desain dari uh, kuliah yang negeri kan bisa aja sebenarnya. Ya itu penyamarataan penyama kualitas pendidikan, nah begitu, nah, itu ya jadi itu salah satunya. Maka dari itu eh, kalian harus lebih banyak mencari daripada eh, disuapin oleh dosennya ya, dari bapak misalnya untuk bapak dengan keterbatasannya ada hanya mengisi beberapa jam itu pasti sangatlah sangatlah kurang untuk bekal kalian eh, setelah pasca lulus ini gitu ya nah e, kalau kalian tidak mencari gitu ya tidak, ber, tidak tidak mau mencari ilmu yang lebih banyak lagi e, maka efeknya nanti di masa depan kalian akan kerasa perbedaannya di negeri, e, lulusan di negeri sama swasta nah jadi kalian harus bisa baca jam, zaman ya baca zaman e, bapak sih pernah ngatain ini ya, terjadi nih sekarang ya e, terjadi apa nih orang sensei jadi, siapa nih Dimas buka, Dimas ininya uh, iya, Pak. Aduh, <laughs> komen kelihatan canda-canda. <laughs> <laughs> Oke, okay, lanjut ya. Uh, jadi, itu ya. Jadi, uh, apa kalian harus lebih banyak mencari ilmu gitu ya, karena... Uh, di masa depan uh, hidup lebih keras lagi hidupnya ya lebih susah lagi daripada hari ini uh, taraf hidup uh, lebih lebih lebih uh, lebih kekuatan lebih banyak lagi tentunya ya jadi uh, dan suatu saat S 1 itu gak ada apa-apanya itu jadi suatu saat dan juga dosen S 1 mungkin suatu saat juga itu tidak boleh yang lulusan S 2 lagi tapi harus dokter, nah, kalian makanya beruntung. Orang yang beruntung bisa berkuliah di eh, perguruan tinggi, ya. S1, nah, berbicara dengan eh, organisasi tadi, ya, bentuk-bentuk organisasi. Nah, akan kita bahas paling tidak tiga poin. Yang pertama, itu adalah organisasi bentuk lini. Yang kedua, bentuk staf. Yang ketiga, lini dan staf. setenia. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi eh uh, nah, jadi untuk-untuk organisasi. Seperti yang Bu kemarin sampaikan bahwa kita itu tidak lepas dari namanya organisasi. Jadi sekali lagi kalau yang namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu ya, kalian sebagai mahasiswa FISIP harus melek -like sosial, harus peka sosialnya ya. Gitu. bukan jadi orang yang individualis, tidak peduli dengan sesama gitu ya. Dan juga yang kedua adalah harus melek -like politik gitu ya. Jadi bukan mahasiswa yang anti politik bukan yang antipati terhadap politik bukan yang uh, menghindari politik gitu ya tapi memang politika menjadi hak asasi semua mahasiswa ya jadi kan kalian sudah tahu gitu ya e, maka dari itu salah satunya dalam sosial itu adalah organisasi nah organisasi jadi kalian sebagai mahasiswa itu adalah keberhasilan kalian gitu ya itu bukan dicapai berdasarkan individual, tapi karena kerja kerja orang lain sehingga anda bisa berkuliah di sini. Yaitu, uh, misalnya nih keberhasilan kalian itu tidak hanya dosen yang memberikan uh, ilmu pengetahuan untuk kalian, tapi juga bagaimana tenaga pendidikan dalam bekerja untuk melancarkan kuliah-kuliah yang menyiapkan kelas, yang menyiapkan absent, yang uh, mengurusi administrasi keuangan kalian, yang mengurusi siakan kalian. Dan segala macamnya. Nah, itulah sehingga jadilah kalian S gitu ya. Jadi yang namanya sarjana gitu ya, itu tidak dibentuk oleh keberhasilan kalian seorang. Gitu ya. Maka dari itu ketika kalian misalnya sudah mencapai di tahap itu, gitu ya, semakin banyak yang kalian dapatkan, gitu ya, entah itu gelar atau keilmuan yang lainnya, maka seharusnya kalian sebanding lurus dengan etika dengan pola pikir dan semakin rendah hatinya kalian eh, rendah, rendah hati ya bukan rendah diri pohir diri Hina, gitu ya rendah hati jadi semakin isi ya suatu berat kayak padi ya istilahnya kalau padi itu semakin berisi yang semakin merunduk gitu ya. etikanya makin bagus sopan santunnya makin bagus semakin berintelektual semakin bukan sebaliknya Gitu ya, nah wajar ya. Dalam sebuah pohon itu tidak semuanya buahnya baik. Semua sama, dia ya, dalam siswa buah institusi, institusi pendidikan sebagai organisasi gitu ya. Itu juga tidak bisa menghasilkan semuanya rata, gitu yang mahasiswa yang baik semuanya gitu ya. Saya mahasiswa yang bertauhin semuanya gitu ya. Nah, tidak masuk, tidak semua bisa dihasilkan seperti itu merata. Nah, ibaratkan sebuah pohon ditanam itu ya, buahnya tidak belum tentu semuanya baik gitu, ya. Nah maka dari itu pasti aja ada umum-oknum itu yang misalnya ternyata yang korupsi itu mayoritas dari perguruan tinggi yang ajar gitu. karena mayoritas yang pejabat-pejabat publik itu adalah lulusan S1 gitu ya nah, kalian kalian di sini Nah maka dari itu dalam ilmu sosial itu uh, di sini kan S 1 itu teori ya banyaknya teori prakteknya sedikit gitu ya. artinya kalian itu adalah orang yang filosofis orang yang eh, apa konseptor gitu ya konseptor jadi bukan orang yang teknis bekerja eh, administratif istilahnya gitu ya tapi seorang konseptor kalau D 3 kan dibawa S gitu ya. itu baru dia teknisi, gitu ya, bekerja di uh, sebagai uh, eksekutor di lapangan. Sebenarnya, kalau eksekutor itu keluar itu, itu, ada sedikit praktek, tapi banyak teoritisnya. Nah, maksudnya itu adalah uh, bagaimana mencetak mahasiswa itu yang memiliki karakter dan konseptor, gitu ya, konseptor dalam sebuah organisasi. Nah, saya administrator, gitu ya. Kenapa misalnya uh, yang di ilmu sosial di semester satu kalian mempelajari ekonomi mempelajari hukum mempelajari antropologi sosiologi gitu ya dan sebagainya nah itu adalah karena dalam keilmuan kalian ya komunikasi yang maupun administrasi adalah multidisiplin ilmu ya berkaitan dengan berbagai macam multidisiplin ilmu maka kalian adalah pemimpinnya dalam sebuah organisasi dan diawasi oleh media yang komunikasi jadi kalau misalnya administrasi publik, itu kan orangnya organisator administrator yang memimpin organisasi khususnya di pemerintahan Di pemerintahan. Nah kemudian kalian juga kan seorang pejabat publik atau seorang politikus saya jabatan politik kita misalnya kan juga berkaitan ya, kebijakan publik segala macamnya nanti. Nah kalian harus punya humas gitu ya, punya humas orang komunikasi yang bisa memberikan citra bahwa dan mengkomunikasikan masa kepada masyarakat bahwa kalian bekerja dengan baik dengan adanya humas orang komunikasi. Kemudian kalian juga butuh yang namanya media, gitu ya media yaitu jurnalistik gitu ya, yang meliput. Aktivitas-aktivitas ke-pemerintahan meliput, mengawasi, mengkritik dan mengkoreksi tugas-tugas pemerintah jurnalistik. Jadi suatu saat itu ya media sama orang administrator saling beradu saling apa, saling yang pemerintah menghindari kok menghindari jurnalis itu ya si kompas bagaimana berusaha memperbaiki citra pemerintah ataupun di perusahaan kayak gitu ya nah, jadi eh, kalian yang jurusan eh, administrasi dan komunikasi ini harus saling bersinergi gitu ya. harus saling mengawasi saling menegur eh, dengan cara yang baik gitu ya nah yang berbahaya adalah ketika eh, seorang administrator dia jabatan politik gitu ya dia juga yang punya media komunikasi gitu ya pengusaha media komunikasi apa yang terjadi? Nah, kalian seorang administrator sekali pejabat publik, pejabat politik sekaligus pemilik sebuah perusahaan media besar di Indonesia, media mainstream misalnya, ya. atau seorang influencer juga misalnya. Nah, yang terjadi si media ini yang bisa mengendalikan opini publik, kayak gitu ya. nah ini yang yang berbahaya gitu, yang menjadikan oligarki. Di mana uh, seorang pejabat politik dia juga yang mengendalikan media. Nah, di sini kan terjadi ketidakseimbangan. Yang terjadi adalah uh, apa? terjadi uh, apa kan, pelanggaran wewenang uh, gitu ya. penyalahgunaan wewenang. Yang akhir akhirnya pada korupsi. Ini ya yang berbahaya. Nah, itu ya uh, media dengan itu seorang jurnalis, ya, dan administrator itu harus betul-betul dihasilkan, ya, dari kalian di sini, ya. Suatu saat, kan, kalian mungkin ada yang jadi uh, direktur, uh, redaktur, ya, di sebuah perusahaan media, atau yang administrasi kalian menjadi seorang pejabat publik, karena ada yang tahu, ya, nasib kalian nah, se sepuluh tahun, dua puluh tahun mendatang. Nah, Bapak aja dulu angkatan 2011 itu masih kuliah kayak kalian di situ ya 2011 eh, 9 tahun kemudian jadi dosen yang sekarang duduk yang memberikan materi kepada kalian nah, itu kan ada yang tahu nasibnya tahun oke kita lanjut nah jadi eh, bentuk organisasi jadi kan organ organ tubuh manusia kan ada bentuknya ya. Nah, sama dalam organisasi ada bentuknya bentuk organisasi. Jadi kalau kalian lihat organisasi, baik itu bem misalnya atau pemerintah atau perusahaan, lihat pola-pola eh, dalam bentuk organisasinya. Nah, yang pertama ada lini. Lini disebut juga bentuk militer dan disebut juga bentuk lurus atau bentuk garis. ini merupakan bentuk yang paling klasik dan hanya digunakan dalam organisasi yang masih sederhana. Jadi di sini uh, lin organisasi lini ini bentuknya dia dalam struktur garis gitu ya garis struktur garis komando. Nah ini uh, bentuk organisasi yang ditemukan di awal bentuknya klasik gitu ya. Jadi walaupun klasik gitu ya bukan berarti tidak digunakan lagi. Gitu ya. Jadi dalam ilmu sosial itu uh, ketika teori lama dan adanya teori baru itu teori lama Kadang-kadang masih ada yang menggunakan sampai sekarang. Gitu ya. Tidak semuanya. Beda dengan eksak. Kalau eksak, teori eksakta itu, kalau misalnya teori lama, kemudian ada teori baru, itu teori lama itu tidak digunakan kembali, gitu ya. karena sudah tidak relevan dan tidak logis lagi. Nah, beda dengan sosial. Kalau sosial itu uh, terus masih ada yang menggunakan, gitu. walaupun mungkin. Uh, ada yang mayoritas, komunitas yang menggunakan. Nah, dalam bentuk mini ini ini uh, biasanya digunakan dalam uh, bentuk militer, maksudnya itu bentuk militer itu garis komando ya, uh, biasanya garis lurus ya, kemudian uh, dalam organisasi yang masih sederhana, gitu ya. sederhana di sini maksudnya uh, biasanya organisasi yang tidak banyak uh, hierarkinya binya kira dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi masih kecil lingkupnya, sederhana. Tidak tidak tidak banyak hirarki. Nah, ini oleh Henry Fayol gitu ya. Kemudian organisasi staff disebut juga bentuk fungsional, Frederick Winslow Taylor Jadi kalau di sini staff ini dia fungsional bentuknya. Kalau ini dan staff disebut juga bentuk gabungan. Nah, ini ditemukan oleh Nanti akan kita jelaskan di selanjutnya ya. Nah, bentuk ini nih. Nah Setiap organisasi membutuhkan suatu ketegasan ya. Ya. mengenai dua hal, yaitu apakah... Nah, setiap organisasi membutuhkan suatu ketegasan mengenai dua hal yaitu apakah seorang atau lembaga itu sebagai staf atau lini, nah, karena kedua fungsi itu secara prinsip di dalam suatu organisasi berlainan satu sama lain. Kemudian lini itu langsung memimpin orang-orang, memberikan servis, mengatur tindakan orang-orang atau bawahan yang dipimpinnya, menarik pajak, melaksanakan tindakan operasional, melaksanakan polisi yang telah disahkan oleh badan legislatif. Dan lini juga di sini mempunyai commanding position, sedangkan staf hanyalah pemberi bantuan atau layanan kepada lini dan tidak mempunyai commanding position. Lini uh, lain ya ialah uh, mereka yang berhubungan dengan fungsi mengerjakan. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Ya, jadi misalnya di sini organ ketua ya kepala. Nah ini kalau staff ini garis lurus maaf yang garis lurus nih. Nah, susah. Nah ini yang di sini. Nah ini seperti organisasi yang kalian buat nih ya. Nah, gitu yang misalnya nih, sini sekretaris, bendahara ya. jelek. Coba lah, tidak ada ya. Nah, jadi ini organisasi lini, dia garis lurus ya untuk organisasinya. Nah, yang seperti ini ya, struktur nanti ada bentuk-bentuknya. Nah, kalau staf dia di bawah bidang, misalnya di sini ya, tapi tidak dituliskan di sini, dia fungsional. Di Dalilnya, nah, kita seperti itu ya untuk organisasi. So, maka ini halo Petrus Petrus mogang halo Aduh, ini ada yang kurang serius ya. Petrus halo bisa dengar bisa-bisa uh, di mana nih okay, ya nanti uh, yang untuk video Bakal ditanya ya, <laughs> buat yang Susan, ya, tapi kita tanyakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini tuh ya, tadi uh, link ini staf. Jadi bentuknya dia uh, berbeda dengan staf ya. Kalau ini dia garis lurus dan apa tegas ya, komando gitu ya, uh, garis komando. Nah, kalau misalnya uh, garis... Koordinasi, nah, seperti apa kalau garis koordinasi? Biasanya putus-putus. Ini putus-putus. Ya, misalnya di sini ada dewan ya, dewan direksi misalnya di sini kepurusan. Kalau, nah, kalau di sini misalnya garis putus-putus. Nah ini koordinasi garis, koordinasi nah, misalnya ya. Nah, ini harus tahu bentuk ini. Oke, kita Nah, sekarang lini dan staff ya sekarang tugas lini yang utama membuat keputusan bertanggung jawaban menafsirkan kebijakan dan mempertahankannya masalah manajemen pendapat umum yang pertama membuat keputusan jadi inti dalam sebuah organisasi adalah kepemimpinan kepemimpinan intinya adalah pengambilan keputusan jadi organisasi itu intinya adalah kepemimpinan bagaimana sih kepemimpinan ini bisa mengendalikan semua yang ada di bawah ini kan jadi kalian ini ya organisasi ini kan kita jelaskan secara teori Adapun prakteknya ilmunya maunya diamalkan itu kalian yang berorganisasi masing-masing. Nah kalian kan pasti anggota organisasi, pasti dari mahasiswa. Dan kalian juga sebagai mahasiswa adalah anggota organisasi dari Universitas Jawa Nusantara, dari semua sistem dalam semua organisasi tersistem. Nah, ketika kalian ingin mengamalkan ilmu ini, gitu ya, mau tidak mau kalian harus mencoba menjadi seorang pemimpin-pemimpin dalam sebuah organisasi paling tidak di grup kelas misalnya jadi pemimpin di desanya masing-masing bisa memimpin gitu ya nah dari kepemimpinan itu banyak inti adalah yang membuat gajinya besar itu adalah apa yaitu ini tadi nih di sini yaitu membuat keputusan nah, yang namanya keputusan itu dibuat tidak mudah gitu ya. apalagi uh, sendiri yang membuat keputusan tersebut gitu ya itu pasti berat, dan itu butuh pengalaman. Nah, namanya ini kan organisasi, kan Pengalaman ya, skill, seni, uh, seni memimpin, seni berorganisasi.